Lihat mas kukunya hitam Tuh mas Ini ngambang beneran mas Tuh lihat tuh Ini kukunya hitam semua pemirsa, Dan kulitnya juga pucat ya Udah jelas mas Evi? Bisa dilihat penonton? Ini seperti ini Ternyata ngambang Kukunya hitam semua Astagfirullahaladzim Udah cukup mas Evi? Bang masih kurang atas juga eh? Udah cukup belum nih? udah cukup Kuas Ternyata benar pemirsa, ternyata ngambang, bisa dilihat pemirsa pembentukannya tadi ya, ternyata memang benar, sosok kuntilanak ini ternyata tidak menyentuh tanah Mas Epi, jadi dia ngambang.